Dan tentunya info untuk kita semua persahabat ya Soal tim dari Lesla Entertainment Diunggah oleh Agung Family Anuskal Lesla 23 Persahabat ya membuat kita semakin penasaran Dan membuat kita semakin traveling anjing persahabat ya Kau yang mungsi tentunya dan tim lainnya ini berada di kota Bogor, persahabat ya Wow, bakal ada sesuatu apakah yang akan diberikan Dari tim Lesland Entertainment Membuat kita semakin penasaran Banyak komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Trabiatul, langsung kalau ada Wia Dimana itu, kata persahabat ya Ada jawaban dari akun Gazaina23 Di Bogor, tunggu senjata kujang dekat terminal Barang Siang Dan persahabat ya Wow, kira-kira ngapain di persahabat yang membuat kita semakin penasaran Semoga saja ada kejutan bahagia dan vitamin untuk kita semua para fans Ada juga tanggapan dari akun Ratih Lasandara Mungkin pada mau liburan sambil istirahat di villa Libur tahun baru kan Dede udah istirahat semalam di rumah sakit Dia kan cuma kelelahan aja, bukan sakit katanya Mudah-mudahan saja persahabat ya ada kabar baik, kabar bahagia yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Berikutnya, perhatikan juga persahabat tersebut spesial momen banget ya. Ini tentunya luar biasa ketika di part akhir Cinta Abadilaslar episode hari ini. Lesti dan Bilar membuat kita semakin bahagia aja persahabat ya Ini mereka sangat gemes banget Masya Allah Lintar aja tuh perhatikan ekspresinya sampai begitu <laughs> Melihat kekutong Keromantisan yang disuguhkan langsung di depan mata oleh Lesti dan kakak Rizky Bilar Kakak Bilar hanya bisa tersenyum persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, atau selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Kakak Rizky. Bila momen ini diunggah kembali oleh Anggun Lestalovers, Ansgar Padang Ansgar Real mengatakan, ah, "Di kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah, ini gemoy sih menurut Minjo, Persahabat ya, katanya gemoy banget nih ya, pas part ini. Masya Allah, hingga banyak komentar juga yang diberikan." yakni dari akun Instagram Nunung37 mengatakan buat happy Lesler gemes bumil katanya tuh masya Allah banget yang membuat kita semakin bahagia aja idola kesayangan Lesti dan kakak Rizky Bilar berikutnya komentar lain diberikan dari akun Fianti85 lakinya gemes banget kayaknya senyum-senyum gitu pastinya dong kakak Bill selalu tersenyum ketika melihat Istri tercintanya Dan berikutnya Kita juga mendapatkan info dari Bang Adi Sky Baru saja di IGS pribadi miliknya Bang Adi Sky mengunggah sebuah pasangan video Vlog terbaru 300 episode CWB Wow ada tamu spesial Ke lokasi katanya tuh Bakal di update di channel youtube-nya Bang Adi Sky mudah-mudahan saja ya. Ada tentunya vitamin bahagia Dan kabar bahagia dari idola kesayangan untuk kita semua. Untuk info selanjutnya persahabat ya dari Antv yang baru saja juga menginfokan cinta bagi Leslar Tetaplah setia bersamaku setiap Sabtu sampai Minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat yang akan tayang selalu di Antv. Persahabat ya perhatikan di episode terbaru untuk besok nih bakal hadir di sini untuk episode besok per sahabat ya perhatikan juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Antv Cinta Abadi Lesla tetap lastia bersamaku minggu 26 Desember 2021 jam 9.30 waktu Indonesia Barat Bunda Lesti marah-marah nih gara-gara -marah masakan gosong dan gak ada yang matiin dan Papa Bilar sama Bunda berantem soal apa lagi nih ya Lesla lovers Eh, tapi kok berantemnya gemes gitu ya? hidup yang gak sabar ya Bunda dan Papa Bilar? Semua masalah pasti ada solusinya kok gimana kelanjutan kisah mereka? Yuk jangan sampai lupa saksikan episode terbaru untuk besok bersahabat ya Cinta April Lesnar tetaplah setia bersamaku Hanya di Antv, 1 Sabtu dan Minggu jam 9.30 Waktu Indonesia Barat. Ini cuplikannya para sahabat ya untuk episode besok Wow, ada dari oleh ini marah-marah karena Masakannya gosong, gak ada yang angkat para sahabat, ya Dan tentu Idolah kesenangan kita juga selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Lewat kalimat-kalimat dan kata-kata yang sangat romantis para sahabat, ya Masya Allah luar biasa Dan untuk episode besok juga Bakal hadir kolaborasi bersama up Abdel, wow makin tambah seru aja nih persahabat ya. Semoga saja tentunya rating cinta Abdelasnor bisa naik dan tentu bisa panjang juga episodenya persahabat ya. Banyak komentar banyak tanggapan juga yang diunggah oleh Konleslar Alskarsik. Perhatikan persahabat jadi ya, kolom komentar. Dari akun Dara2444, Underscore mengatakan, ada Jing Abdel nih, ah CIL makin seru, semoga rating makin naik episode panjang, amin, yuk sama-sama doakan untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Dan selanjutnya juga persahabat, ya ada komentar dari akun Ineke Kusmadewi. Gak ada bocoran tentang Cing April, mayat, tahu-tahu udah nongol aja. Aku suka, aku suka, aku suka. Katanya itu persahabat ya, masya Allah. <tuh> Mudah-mudahan semoga episode panjang untuk Ciel dan ratingnya bagus. Amin. Kita masih menunggu Ciduka dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.